Tuan Tunggang Parangan adalah seorang ulama Minangkabau Yang menyebarluaskan agama Islam di Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur Haji Raja Mahkota Mulia Alam atau Islam bergelar haji di makam Raja Kutai Kartanegara ke-6 subscribe langsung ya halo guys jumpa lagi dengan mungil bolang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini mungil bolang akan menjemput teman untuk menuju ke itu makam kerajaan Kutai Lama di Kalimantan Timur Indonesia Sama Samarinda menjemput teman-teman di luar jalan terus lanjut ke Kutai Lama perjalanan cukup jauh hingga 26,9 km nya. <laughs> Nih Kutai lama. Situ nah, beli, beli kembang sih kita beli kembang dulu buat menaburi di makam raja atau makam sultan Assalamualaikum Tuan Tunggang Parangan adalah seorang ulama Minangkabau yang menyebarluaskan agama Islam di Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur Bersama temannya Datuk Ri Bandang Pada masa pemerintahan Raja Ajimahkota Mahkota Yang pemerintah Dari tahun 1525 Hingga 1589 Masehi Kita sudah di Kutai Lama, yang pintu masuk makam Raja Aji dilanggar. Kartanegara ke-7 Memerintah Dari tahun 1600 Sampai 1605 Masehi Merupakan anak tertua Dari Raja Mahkota Mulia Alam Raja keenam yang meninggal pada tahun 1600 Masehi Jadikan Ia pimpinan jahat. raja mahkota mulia alam atau islam bergelar haji di makam raja kutai kartanegara ke-6 yang memerintah dari tahun 1525 hingga 1600 masehi ia adalah raja kutai kartanegara yang pertama kali memeluk agama islam yang meninggal pada tahun 1600 Masehi Kami mengasih sumbangan ya. kepada anak-anaknya ya. Sering ada ibu-ibu juga hmm, Ada juga ibu-ibu Amin Amin Amin Amin Amin Dia sudah Up, ya. subscribe ya sudah langsung ya We're Oke guys kita pulang guys Sampai jumpa lagi di lain kesempatan